Kosongkan semuanya, satu delapan dua puluh satu lima puluh lima, lima lagi tujuh puluh empat sembilan puluh, satu, tiga puluh jadi. 185 Oke kosongkan sempoannya bersedia siap ya 22 22 lagi 55 kurang 965 jadi jadi seratus lima puluh lima, seratus lima puluh lima kali 3 empat ratus